selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang terus akan terbuka di bulan desember tahun 2021 jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang terus akan terbuka di bulan desember tahun 2021 dan pertama support energi kepada zodiak yang pertama selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga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 Zodiac yang pertama adalah Two of Cup ataupun dua piala. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana mana di sini digambarkan pintu seorang Pisces akan terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Pisces akan bertemu pasangan yang dimana mana di sini akan menyimbolkan kepada seorang Pisces mendapat keturunan di bulan Desember tahun 2021 serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaannya sangat besar harganya yang mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan Queen of Swords merupakan pasangan yang ditemukan oleh Pisces yang sedang single yang dimana di sini bertujuan untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan keturunan yang merupakan rezeki kepada seorang Pisces. Dan di sini Pisces yang sudah berpasangan akan mendapatkan Rezeki dalam kategori keturunan yang membuat kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang membuat keuangan kehidupan dan rezeki semakin bagus lagi. Yang disinilah dikategorikan pintu rezeki akan semakin terbuka lebar, dan untuk kartu kesimpulannya adalah "the tower". Secara umumnya, the tower itu diartikan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak, dan jika kartu the tower kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces akan mendapatkan perubahan kehidupan di dalam kategori peningkatan keuangan. Finansial yang dimana sini seorang Pisces juga digambarkan mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu rezeki kepada seorang Pisces di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Four of Swords ataupun Empat Pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana sini digambarkan pintu rezeki si seorang Taurus akan sangat terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. sini digambarkan usaha yang dibangun, usaha yang dijalani. Yang dalam kategori ini, usaha milik Taurus sendiri akan berkembang pesat di bulan Desember tahun 2021 yang dimana sini membuat keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi. Dengan berkembang di satu usaha, maka seorang Taurus ingin mengambil kesempatan lagi untuk membangun usaha yang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta rezeki seorang Taurus sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah... Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus, seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan doa seorang pasangan, doa dari sebuah keluarga merupakan doa yang sangat positif kepada Taurus yang dimana di sini digambarkan usaha seorang Taurus akan maksimal hasilnya di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini seorang Taurus mengambil kesempatan untuk membuka usahanya yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan jika kartu ditawar, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua. Di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Taurus dalam kategori keuangan kehidupan, yang dimana di sini atas berkat doa dari seorang pasangan, doa dari keluarga yang membuat pintu uski seorang Taurus akan sangat terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat. Untuk sidik yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan pintu rezeki seorang Libra akan sangat terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana dalam kategori ini adalah selesai satu pekerjaan, maka akan datang pekerjaan yang lainnya yang mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini, rezeki seorang Libra akan sangat terbuka, yang dimana di sini seorang Libra juga direkomendasikan untuk menaiki jabatan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 Seseorang yang lebih matang, seseorang yang usianya di atas libra akan merekomendasikan seorang libra untuk menaiki sebuah jawatan yang dimana sini akan membuat keuangan, kehidupan lebih bagus lagi. Serta di disini seseorang yang lebih tua akan memberikan motivasi masukan kepada seorang libra untuk meningkatkan karir keuangan yang dimana hasilnya akan sangat maksimal di bulan Desember tahun 2021 sehingga di disini dikategorikan pintu rezeki seorang libra sangatlah terbuka. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Libra dalam kategori keuangan finansial di bulan Desember tahun 2021, yang dimana disini dengan terbukanya pintu rezeki, yang selalu didukung dimotivasi, disupport, dan tidak lepas dari seseorang yang usianya lebih tua dari Libra, yang mendukung Libra di dalam kategori meningkatkan karet tanpa pekerjaan, nah, dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 4 of cups ataupun 4 piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini di mana di sini digambarkan seorang Gemini pintu skinya akan semakin terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana mana pekerjaan lainnya sedang mengantri untuk dikerjakan oleh seorang Gemini yang membuat keuangan kehidupan finansial sehingga berdampak positif kepada kehidupan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan dengan memperbaiki hubungan aspal bersama pasangan akan tercipta rezeki yang bagus kepada seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini seorang Gemini juga akan membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan Win of One merupakan pasangan seorang Gemini yang dimana di sini dengan menata hubungan asmara lebih bagus maka akan mendatangkan rezeki yang sangat bagus kepada seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini pekerjaan mengantri kepada seorang Gemini serta di sini satu usaha akan dibuka oleh seorang Gemini bersama pasangan yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu ditawar kita gabungkan dengan Zodik yang keempat di sini menggambarkan Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Gemini bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini keuangan jauh lebih meningkat drastis tengah terbukanya pintu Ruski, yang dimana juga di sini tawaran pekerjaan sedang mengantri untuk dikerjakan seorang Gemini yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of One. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius yang dimana di sini digambarkan. Pintu rezeki seorang Aquarius akan sangat terbuka lebar di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Aquarius sudah mulai menata meniti kembali ke pekerjaannya yang dimana di sini membuat kehidupan serta berdampak positif kepada keuangan. Dan di sini dengan terbukanya pintu rezeki seorang Aquarius akan menjalin sebuah usaha yang baru yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka usaha yang baru usaha miliknya yang dimana mana di sini membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Pages of Secara umumnya Page of Pentakel itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan doa seorang anak sangat berpengaruh kepada seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini terbukanya pintu rezeki dengan membangun sebuah usaha yang baru, yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Aquarius digambarkan akan mendapatkan satu pekerjaan yang baru yang membuat kehidupan keuangan lebih meningkat lagi. Dan jika kartu ditawar, kita gabungkan dengan sedek yang kelima di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021, dikarenakan pintu bus ke terbuka, yang dimana juga di sini usaha seorang Aquarius akan bertambah. Seorang aku harus menatakan dengan lebih bagus lagi yang didukung didoakan oleh keluarga, sehingga di sini berdampak positif kepada finansial dan kehidupannya. Dan di sini seorang aku harus akan membuka usaha miliknya sendiri, yang dimana akan membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan, lima zodiak yang pintu terbuka di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama, zodiak Pisces, yang kedua Taurus, yang ketiga Libra.